Bahaya bu orang kalau makan uang riba itu Hah? Sampai dikatakan bahayanya makan riba Yang minjem aja sudah celaka Sampian yang minjem Sampian yang punya hubungan dengan bank seperti itu Sampian sudah rugi gak mungkin orang kaya Ngambilnya enak bayarnya Gali lobang tutup Gali lobang, Gali lobang. Akhirnya lubang lo Gepidak tutup makanya orang kalau kepingin hartanya barokah. jangan pernah minjem uang bang jangan pernah minjem uang, nggak mungkin barokah kenapa itu sudah uang panas ini saya bicara untuk yang makan kalau sampeyan kan uangnya dimakan ini saya bicara kepada orang yang kerja rentenir yang kerja bank atau anaknya sambian yang kerja pakai dasi, pakai jas, sepeda montoran uh kitaknya ditaruh di belakang takar bu ibu ngetek dengkat denge sapi kok si maja lah tadek bu, orang kalau makan uang riba, satu orang tersebut akan diperangi oleh Allah, kita perang sama atasan kita aja kalah ini sama Allah, kalau Allah ngirimkan nggak perlu ngirimkan malaikat gak perlu, gak usah malaikat berteriak, cukup malaikat Jebril nelpon semut atau nilpun nyamukmu apa bril coba masuk ke colol atau ke elong masukin debak ke kamu kemu siap bril, perintahan Allah le, oke, langsung nyamuk, bawa pasukan 10, gak usah banyakan masuk ke elong, bawa debak ke jadah mati, raja namrud yang sombongnya seperti itu, Allah kasih binatang dimasukkan ke kepalanya jadi orang yang makan makanan riba anak sambian apa di dilaknat oleh Allah yang makan makanan riba karena saya nggak punya kantor bep, cuman nyatet aja nyatet yang utang-utang. Iya sama yang nyatet senaki makanya bu besok kalau ada bang melar ke rumahnya sambian celaka kakek perang di Ombos Insyaallah ya tapuk kakek diorek ada yang orang ngajar <laughs> yang kedua rotut doa doanya nggak diterima anu bec untung apa bade buat cingo campur di langko makin kok mau berangkat haji mon bade orang berangkat haji pakai uang haram diterima ketap si berdining tang anu mak taba ecoryak kenapa nggak mungkin siapa orang yang melakukan ketaatan dengan landasan uang haram seperti apa bangun di pinggirnya laut naruh semen kena ombak naruh semen kena ombak Anu beb saya suka minjem minta sama Allah. Saya masih kerja kayak gitu beb minta sama Allah. Ya Allah berikan saya rezeki yang halal supaya saya bisa lepas kayak gitu. Namanya minta sama Allah. Gak ada yang mustahil. Yang penting ada semangat dan usaha. Yang ketiga nuziatil barokah dicabut oleh Allah keberkahannya. Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul her kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kebaikannya di, dicabut sehingga umurnya penuh kejelekan kesehatannya dicabut sehingga penuh kesakitan jangan dikira orang yang rentenir itu hidupnya bahagia di belakang kita menderita kemineka ke macam lemak kencing manis, kencing paek, kencing celok, kencing dora, kencing nana kenapa? karena dicabut oleh Allah keberkahan kesehatannya keberkahan daripada umurnya Allah cabut karena makan makanan yang haram yang keempat apa? gaswatul galap artinya itu dibuat keras nggak bisa mendengarkan nasihat orang kalau sudah rindenir nggak bisa can habib tahu wah can sapa? wah ya eh, lebih alim dari habib Ciri. orang kalau sudah makan haram nggak bisa nasihati mereka itu suka apa namanya? suka melarikan enggak ini ndak riba akadnya kayak gini gini-gini Ndak gini, riba tetap kata habib idrus bin umar al-habsi Nanti di hari kiamat ketika suka makan riba tapi pakai hila, enggak. Ini dari bakatnya ba. di luar, nanti akadnya ya akad gini gini gini gini. Nanti di akhirat ketika ketemu Allah bertanya, "Lima qahriku bin Kenapa ya Allah kau makan bakar kami? Enggak, kata Allah, "Aku enggak bakar hati, aku cuman bakar panci di situ ada kamu di atasnya." Begitu juga seperti orang yang suka melarikan cara untuk menghalalkan yang haram. Yang kelima, haraman minat Allah haramkan diri segala kebaikan. Apapun kebaikan malam lailatul qadar, kebaikan apapun rahmat Allah Allah akan jauhkan orang tersebut karena dia telah makan makanan riba. Keenam, la yuqbal shadaqatu. diterima. Jangan sok baik. Kadang ada orang itu suka Menggadakan uang sok baik apa? Ini eh, masyaallah, Beb. Walaupun gitu bangun masjid enggak diterima masjidnya. Orang nih kasih diri kantonga, benih diri kantonga, orang Ini enam hukuman bagi orang yang, apa namanya Memakan makanan yang riba di dunia Kalau di akhirat, di akhirat ada empat Apa yang pertama? Yub kal majnun. Di hari kiamat matahari satu jengkal Orang bingung, saudara dengan saudaranya lari masing-masing Pada saat itu, ini orang, kabelnya ada yang diputus Bingung keadaan seperti kayak orang-orang gila, sampai enduloson-enduloson bingung. Kenapa ini salah satu sifat daripada orang yang pernah makan makanan yang riba? Maka, apa maka orang tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila, gak tahu arah ke mana, juga akan menemukan surga orang tersebut. Yang kedua, diuadhab, bisik bahati binahrin minaddam. lautan darah yang berbau busuk ini orang diambilkan ke tepil sama malaikat lempung piur ke tengah yang ketiga ketika sudah berenang sampai ke tepian yukdafihi bilhijarah dilempar sama malaikat dengan batu kembali lagi ke tengah yang keempat mutawaid binar teken kontrak dengan neraka